kondisi panggak udah naik ya nah apa seblok tak soteng atau YouTube tak lebat nih kanu YouTube hey? apa ini ya? oh, so mah <Rapply> Sawi <default> 2000 saja. 1000 saja. Hadi murah iki hujan-hujan iki, Pak. Lumayan murah. banget. Apa sing dak murah? loh malah kocè, lagu yang kau peraya, ano peraya gatalan gak sih kira ya? Pirlo loh? Ah lah yo berterlalu gede, kau sekarang gawe kecilin kawan. Oh Ravi seungaran. Iya bro, jiro Rolo Fatmo lima ribu. ya. Kira enggak? 1 2 6 6 11, 14. Me seorang belonjo Siap, tidak kau berbelanja to cocok ya Iya. Andi Nde kindi Nde. Mirya, Kang. Satu Mbak. Nyapa, Bu? Ikak YouTube. Apa izin ya? Disuruh Eh, Yo. yo apa-apa salam-salam aja <laughs> Ah, apel. Apel. Ih mang ya jane tapi ya wis Garut? Garut ada sing ngarep jenang putih ribu siap makan nih ini kita tutupnya apa burung-burung ya ya eh semangat pagi Lur ya ini tadi itu baru ulang jualan Lur tadi itu ceritanya kehujanan di jalan ya seperti biasanyalah kalau hujan itu terkadang ibu-ibu yang mau belanja itu ya jadi agak terganggu belanjanya jadi ya kadang mereka mendingan tidur atau tidak di rumah ya seperti itulah kira-kira lor terus tadi juga itu sebenarnya mau review dagangan juga sih apa yang masih sisa-sisa tapi berhubung tadi itu baterainya habis jadi hp-nya tidak bisa untuk merekam lagi loh. terus ini ya saya sudah Sampai di rumah kemudian Saya nyalakan ini tadi lor. Yang jelas penjualan hari ini tidak seperti biasanya lor. Ya karena cuaca hujan itu tadi ya Mungkin penjualan hari ini Laku sekitar 70% lor. Tidak seperti biasanya Ya dikatakan sepi lah Kalau diangka segitu Tapi ya kita harus tetap semangat mencari rezeki lor. ya begitulah lor. kehidupan di dunia itu lor. semuanya itu butuh perjuangan ingat lah lor. uang itu tidak punya kaki tapi kita lah yang punya kaki untuk menjemputnya lor. terkhusus buat rujurku yang baru lulus sekolah ya yang mungkin bingung untuk mencari pekerjaan Ya, kita jangan mudah putus asa. Kita harus tetap semangat. Kejarlah cita-citamu. Apa yang sesuai keinginanmu. Tapi, ingat juga. Bahwa cita-citamu itu. Tidak semuanya. Bisa memberimu makan. Itu yang perlu diingat. Jadi. Intinya itu kita tidak boleh gengsi ya Kita Harus niat Kita itu Mencari rezeki itu Jadi ya pekerjaan apapun Harus kita lakukan Seperti itu Selagi masih muda Carilah pengalaman sebanyak apapun lho. Jangan takut untuk kita berkarya, semuanya harus kita jalankan, harus kita niati. Mungkin sekian dulu loh vlog kita hari ini. Oh iya, salam juga saudaraku yang mungkin lagi menyaksikan, yang mudah-mudahan tidak menyaksikan juga nggak apa, apa lah. Buat jejak memancing channel tetap semangat berkarya ya kemudian untuk mas Londo channel itu satu frekuensi loh tetap semangat bekerja ya tetap semangat walaupun kehujanan tadi itu kemudian mas Aldivo channel mudah-mudahan selalu diberi ketabahan dan kesabaran dan selalu semangat dan kuat untuk kesembuhannya karena beliau mungkin masih kurang enak badan masih sakit mudah-mudahan kasih diberi kesembuhan saya doakan ya semoga bisa beraktivitas seperti normal sediakala jadi mereka itu teman satu angkatan, sama saya itu, ya waktu di zaman masih sekolah, dalam satu sekolahan, tetapi rumahnya kita ya berjauhan lah seperti itulah kira-kira. Dan kata-kata hari ini. Kita dilahirkan, bukan diberi pilihan, tapi kita dilahirkan untuk mencari pilihan. Semangat tetap berkarya. Dah, sampai jumpa lagi.